Ayu, mam, ma kenalin, mam. Ma Ayu, mam, ma kenalin, mam. Ma Ayu, mam, ma kenalin, mam. Jangan pakai makanya gue paling gak bisa di situasi kayak gini. Jangan tawa. Ambo eno gak serius. Ambo eno gak pernah serius. Yeah, let's go. I'm telling you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting mana Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilalya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru Terhangat terupdate tentunya Seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment serta subscribe nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi yang terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. ini kita akan melihat nih Pak Andre dan yang juga Kak Diki serta ada Kak Abdel nih sedang cosplay jadi seseorang yaitu bad rocker. Di sini di pas buka FM yang pastinya sangat menghibur sahabat semua di rumah. Ternyata lokasinya seperti ini ya pemirsa, tapi di layar TV sangat wah nih. Hebat dan juga sangat luar biasa ya acara semendae juga. Semua yang sudah dipersiapkan untuk memberikan kita semua kebahagiaan nih. Semuanya diberikan kepada kita semua nih. Dan inilah situasi dan kondisi Pas Buka FM pemirsa, Irut Pikup dan juga kesibukannya sangat luar biasa nih untuk menghibur kita semua. sehat selalu untuk semua kru dan juga pemain di Pas Buka FM. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam keadaan baik, berlimpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Informasi yang kedua, di sini ada Ayu Ting yang sedang membagikan kebersamaannya bersama dengan Krishna dan juga Keshara. Serta di sini ada si cantik yang sedang ikut nih setelah beberapa purnama Ali di sini, Ale sedang ikut nih, ikut bersama dengan Ayu dan juga Krishna di acara pas Buka FM, nih pemirsa. Sambil menunggu buka puasa, nih ternyata di tim Ayu ada nih yang kayak anak kecil. Katanya, salah satunya di sini ada Kak Krishna, nih katanya yang pengen banget banyak makan nih pemirsa, apalagi pas sebelum buka, supaya pengen diborong, pengen dimakan nih. Pokoknya, saya selalu untuk Ayu dan juga tim di pas Buka. Semoga semuanya dilancarkan dan juga semoga selalu berikan kesehatan amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini ada kebersamaan Ayu bersama Boy dan juga keluarga besarnya. Di sini Boy memperkenalkan Ayu kepada Oma dan juga bunda tercintanya serta saudara-saudara yang menyambut. <tik> sahabat nih versi diensum tapi ini versi nyatanya. Dimana mana di sini boy tidak segan dan tidak malu lagi membawa Ayu bertemu dengan Bunda dan juga Oma tersayangnya. Serta di sini banyak juga nih saudara-saudaranya yang lain. Wah Disambut dengan hangat dan juga perlukan Ayu dipeluk oleh Bunda dari Boy William, dan terlihat di sana ada Oma yang sudah menanti kehadiran dari Ayu Ting Ting. Dengan malu, dan juga tersipu-sipu nih. Ayu datang menghampiri -hampiri Oma dan juga Bunda dari Boy William. Wah Muara dan juga sangat luar biasa ya. Kedatangan Ayu Ting Ting sangat disambut meriah oleh semua keluarga dan sangat disambut hangat nih oleh semua. Ya, Semua yang sudah membuka hati dan, dan pastinya sudah siap nih Jika Boy dan juga Ayu memiliki hubungan Karena semuanya sudah menanyakan nih Keseriusan dari Boy dan juga Ayu Wah apakah ini adalah langkah awal Boy Memperkenalkan Ayu sebagai calon istrinya ataukah sebaliknya, wah Mimin juga penasaran nih dengan kelanjutan episode nya nih. pastinya akan kita tunggu ya selanjutnya untuk sahabat dan kita semua nih ini adalah trailer yang diberikan oleh BW Production untuk kita semua yang akan segera liris sebentar lagi. Ini adalah cuplikannya, dan kita akan menunggu dan melihat nih, apakah pembicaraan Boy, Ayu, dan juga Bunda tersayangnya lebih menjuru ke serius ataukah hanya pertemanan. Dengan pelukan erat yang diberikan oleh Bunda dari Boy William terlihat bahwa Bunda dan juga keluarganya membuka hati untuk Ayu. Semoga semuanya merestui ya hubungan Ayu dan juga Boy. Amin. Oke, teman semua, ini beberapa cuplikan mengenai film terbaru dari Ayu dan juga Boy yang sebentar lagi akan rilis di BW Production Season 3 bersama dengan semua keluarga. Dan maksudnya banyak sekali nih inter dan juga permasalahan yang mereka lalu semuanya bisa dihadapi bersama-sama. Oke sahabat, selamat menikmati. Semoga tayangan yang ini sajikan menghibur dan pastinya semoga tayangan ini adalah tayangan yang super luar biasa. Yang pastinya bikin baper nih karena melihat keduanya sangat erat. Semoga versi nyatanya bisa terlihat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sama Play with me like cats and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 Everything the my head, under my bed, my Apa ya? Apa ya? Ada dia tumben ngikut berapa tahun sekali harus ngikut si lemes si paling banyak pesen makan ya si paling bocah lihat ini iklan mau lihat itu iklan mau pengen teler terus kata dia oh oh mau ayam maunya isinya dua kemarin nasi briyani katanya cukup nggak ayam 5 eh uh, si paling pengen semua dimau Oke bocah Jangan lupa saksikan pas buka sore ini Trans 7 Dikasih topi dibeliin sama bu Fori Tuh lucu Topi rajut, minta dibeliin Eh, dibeliin beneran Makasih ya Fori, tumben nih Ipi aku lagi baik banget Kayaknya uangnya lagi banyak deh Lebaran Saranya Ibu Fori Beres. Makasih Fori Alhamdulillah, selamat berbuka puasa Ale Kata dia ngikut kerja seharian Kok jadi, kok kayak lama ya Jelas aja lama kalau di rumah beda, tidur Kayaknya beda Apaan sih selamat leh? selamat berbuka semua Tuh, Kita minumnya teh panas dulu Terus ada kurma nabi Baru nanti kita makan yang lain selamat berbuka ah, ah. selamat pagi, selamat berbuka